Apa sih pendapat Anda tentang dampak kenaikan harga BBM? Biasa aja sih. Biasa aja bagi saya. Apakah, apakah harga BBM sekarang sangat memberatkan bagi Anda? Tidak. Apa harapan Anda kedepannya tentang kenaikan harga BBM ini bisa tolong dijelaskan? pendapatnya ya. gimana tadi pertanyaannya apa? apa harapan Anda pendapatnya tentang kenaikan harga BBM ini? kalau bisa sih jangan naik terus ya karena SBI aja naik terus ntar diturunin lagi seperti ya. itu apa pentingnya BBM subsidi dalam kehidupan Anda sekarang ini? Ya, tertolong lah hmm. Karena ada BBM subsidi Apakah Anda ingin BBM kembali seperti semula? Ya, ini ingin hmm. Apa sih pendapat Anda tentang dampak kenaikan harga BBM? Ya, kalau Harga saya sih, Gojek, bertengaruh banget, pendapatan berkurang. Itu. Apakah harga BBM sekarang sangat memberatkan bagi Anda? Kenapa? Apakah harga BBM sekarang sangat memberatkan bagi Anda? Berat, berat. Berat apa harapan anda ke depannya tentang kenaikan harga BBM ini? Ya mudah-mudahan bisa perekonomiannya bisa stabil lagi aja. Gak harus turun tapi kan bisa naik lagi perekonomian. Apa pentingnya BBM bersubsidi bagi kegiatan-kegiatan anda sekarang? Penting banget kalau preferensi ojol mah. Penting banget soalnya tiap hari ini bensin. Apakah anda ingin BB, harga BBM kembali seperti semula? Ingin, ingin, ingin banget. Tapi ya tergantung keputusan pemerintah. Itu aja. Lewan carang.